hai assalamualaikum semuanya ketemu lagi bersamaku aku uci dan di video kali ini aku bakal ngebahas tentang salah satu herbal yang terkenal banget yang sering banget dibahas oleh dokter Zaidul Akbar, herbal tersebut adalah habatus Sauda teman-teman dan ternyata habatus Sauda ini punya banyak manfaat untuk program kehamilan dan kesuburan dan uh, sebelumnya channel youtube ini tuh ngebahas tentang program kehamilan kalau misalnya kalian butuh banget informasi tentang seputar program kehamilan ataupun herbal-herbalan, obat-obatan yang dipakai untuk program kehamilan kalian bisa Subscribe channel youtube ini dan jangan lupa klik tombol lonceng yang ada di sampingnya Supaya kalian dapat notifikasi atau video terbaru aku kayak gitu So ya yeah, thank you banget buat kalian yang baru mampir ke channel youtube ini Semoga bermanfaat dan enjoy Oke langsung aja ke videonya yaitu apa sih manfaat habatusaudah untuk program kehamilan. Bener nggak sih gitu kan habatusaudah itu bisa meningkatkan kesuburan. Nah hari ini Uci bakal ngebahas tentang manfaat dari habatusaudah. Pasti kalian udah nggak asing lagi kan dengan habatusaudah tapi belum tahu nih bentuknya kayak gimana nih. Aku bakal tunjukin ke kalian kayak gini bentuknya habatusaudah yaitu jintan hitam. Nah guys, untuk jintan hitam ini atau habatu sauda ini biasanya ditemukan di wilayah Eropa yang di bagian timur, kemudian Asia Barat dan Timur Tengah. Jadi untuk di Indonesia mungkin belum ada ya teman-teman, jadi kita paling konsumsinya itu yang udah jadi atau yang udah e, berbentuk apa namanya produk kayak gitu ya. Atau kalau misalnya kalian tahu di Indonesia itu udah ada yang jual belum sih gitu kan jintan hitam, komen di bawah ya. Nah, untuk jintan hitam ini sendiri, atau disebut juga dengan habatus sauda, ini biasanya tuh dijadiin suplemen buat orang-orang. Habatus sauda ini sendiri memiliki banyak banget manfaat, nggak ya, jadi manfaatnya itu nggak cuma untuk kehamilan, tapi buat kesehatan juga. Dan menurut dokter Sina atau Ibnu Sina, Bapak dokter Modern juga sempat menyatakan di dalam penelitiannya bahwa habatus saudah ini mengandung banyak vitamin seperti asam amino, protein, asam limonet, natrium dan masih banyak lagi yang lainnya dan yang paling kerennya itu teman-teman habatus saudah ini bisa membantu untuk melakukan program kehamilan untuk meningkatkan kesuburan jadi aku sengaja ngebahas ini supaya kalian juga tahu Manfaatnya itu apa aja? Jadi, kalau misalnya kalian udah ngelakuin program kehamilan yang lain, kalian bisa nyari habatus sauda untuk alternatif yang lain. Habatus sauda ini sendiri merupakan anjuran dari Rasulullah juga untuk dikonsumsi. Nah, dari HR Bukhari dan Muslim, sesungguhnya di dalam habatus sauda atau jintan hitam itu terdapat penyembuh bagi segala macam penyakit. Kecuali kematian, kita langsung ngebahas tentang manfaat dari habatus sauda. Nah, disini manfaat dari habatus sauda itu yang pertama adalah menguatkan organ reproduksi. Jadi, habatus sauda itu, teman-teman, adalah salah satu bahan yang sangat penting banget untuk meningkatkan kerja otot pada sistem reproduksi pria. Nah, ini tuh dikarenakan di dalam habatus sauda ini mengandung kalium bisa meningkatkan kerja otot dan kalium menjadi mineral yang akan membangun sistem reproduksi pada pria sehingga sangat penting banget untuk peredaran darah di bagian penis dan testis nah buat para suami-suami kalau kalian pengen ikhtiar kalian bisa nyobain jintan hitam ya supaya untuk meningkatkan kesuburan juga jadi yang program kehamilan gak cuma istri tapi suami juga Manfaat yang kedua adalah melancarkan menstruasi Nah untuk wanita nih teman-teman seringkali menemukan darah menstruasi atau darah haidnya itu tidak lancar atau berwarna gelap kayak gitu loh Nah ini tuh dikarenakan adanya darah beku yang bisa menjadi penyebab endometriosis yang akan menyulitkan wanita untuk hamil Nah habatusauda ini sendiri dipercaya bisa membantu melancarkan haid karena manfaat dari habat ini salah satunya adalah untuk melancarkan peredaran darah Nah biasanya kalau misalnya kita lagi haid itu tuh biasanya ada bukuan-bukuan darah Dan itu tuh e, kalau keseringan juga nggak boleh ya teman-teman berbahaya Itu tuh bisa menyebabkan terjadinya endometriosis atau penebalan dinding rahim Sehingga menyebabkan wanita itu sulit untuk hamil karena terjadinya penebalan dinding rahim tadi yang abnormal Nah, apalagi buat kalian yang emang sudah terdiagnosa adanya penyakit penebalan dinding rahim, kalian bisa cobain jintan hitam ya, teman-teman, atau habatus sauda ini yang udah berbentuk herbal maupun yang masih utuh kayak gitu. Jadi, kalian tinggal olah aja. Dan manfaat yang ketiga nih, itu tuh bermanfaat untuk perempuan, yaitu menyembuhkan keputihan, dan ini tuh uh, selain menstruasi, gak lancar. Habatus sauda juga bisa membantu untuk... Menyembuhkan penyakit keputihan, ya. Nah, untuk keputihan ini sering dialami oleh kita-kita kaum perempuan, dimana keputihan ini bisa menjadi bahwa sistem reproduksi kita itu bekerja normal untuk menolak adanya infeksi yang berada di dalam mispi kita, kayak gitu, atau infeksi dari bakteri, jamur, ataupun virus yang ada di dalam mispi, kayak gitu, atau di rahim. Nah dengan mengkonsumsi haba tusaudah ini teman-teman masalah keputihan bisa dapat teratasi karena haba tusaudah ini bekerja untuk mengatasi infeksi juga dari dalam tubuh sekaligus menjaga tingkat kesuburan wanita, nah buat kalian nih yang udah minum obat tapi masih keputihan, cobain deh yang herbal sekali-sekali kayak gitu siapa tahu aja lebih bermanfaat atau uh, lebih ngefek gitu loh, kalau misalnya kalian tuh udah konsumsi obat dari dokter obat kimia Cobain sekali-sekali pakai yang herbal Siapa tahu penyakit yang kalian alami itu bisa hilang Dan yang keempat adalah Mencegah ejakulasi dini Buat kaum pria Nah salah satu masalah organ reproduksi itu Yaitu ejakulasi dini Nah untuk ejakulasi dini ini pada pria Jadi karena otot dan sistem pembuluh darah Pada area penis dan testis Kurang sehat Nah, untuk kandungan kalium dalam habatus sauda ini tuh bisa mencegah ejakuasi dini pada pria nah kalau misalnya kalian emang udah terdiagnosa yang kayak gitu gak ada salahnya kalau misalnya kalian terapi obat dokter kalian selingin dengan obat herbal yang penting habatus sauda ini yang penting kalian kasih space aja untuk minumnya berapa jam atau 6 jam per minum obat ya Manfaat habatusauda yang kelima yaitu menjaga peredaran darah pada organ reproduksi wanita maupun pria. Nah, kenapa? Karena di dalam habatusauda ini dia itu mengandung kalium di mana kalium itu bisa membantu meningkatkan peredaran darah di dalam tubuh dan kandungan dari kalium yang ada di habatusauda ini sendiri bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah yang kemudian akan mendukung sistem peredaran darah pada pada sistem reproduksi sehingga menjadi lancar nah apabila habatus soda dikonsumsi dengan rutin dapat membuat atau meningkatkan kualitas dari sperma jadi habatus soda itu bisa memperbaiki kualitas sperma juga terus bisa untuk melancarkan peredaran darah ya teman-teman itu enggak cuman untuk laki-laki ya untuk perempuan juga nah di mana di dalam kandungan H batu saudai ini sendiri dia mengandung magnesium mampu menjaga keseimbangan hormon sehingga mendukung stamina pria sehingga memiliki tingkat hormon yang lebih baik untuk menjaga kesuburan reproduksi mempengaruhi keberhasilan untuk program kehamilan. Jadi kalau misalnya ini tuh bagus banget untuk kaum pria ternyata ya. Jadi kalau misalnya kalian suami-suami uh, yang belum melakukan program kehamilan, jadi habatusahoda itu adalah salah satu alternatif lakukan untuk para kaum pria. Oke, manfaat yang ketujuh yaitu meningkatkan libido. Nah, habatus soda itu ternyata teman-teman dia selain mempunyai zat besi yang tinggi ini juga bisa meningkatkan produksi hemoglobin yang dapat membuat seseorang menjadi lebih bersemangat dan bergairah nah oleh karena itu kandungan dari zat besi yang sangat tinggi ini bisa membantu untuk meningkatkan libido atau kayak rangsangan kayak gitu supaya lebih bersemangat dalam melakukan hubungan seksual manfaat yang kedelapan adalah menjaga dan meningkatkan kualitas sel telur dan ini tuh untuk para kaum perempuan ya teman-teman sel telur itu sendiri yang baik pada wanita adalah sel telur yang cukup matang sehingga dapat dibuahi nah untuk kandungan dari antioksidan dari habatus ini ternyata bisa membantu menjaga agar kualitas dari sel telur itu lebih baik dan tidak mengalami gangguan apapun yang kesembilan yang seperti aku bilang tadi yaitu meningkatkan kualitas sperma nah uh, untuk habatus sauda ini sendiri selain untuk meningkatkan kualitas dari sel telur dia juga bisa untuk meningkatkan sel sperma jadi untuk penelitian yang dilakukan oleh University of Malaysia pada tahun 2014 pada jurnal evidence based complementary and alternative medicine menjelaskan bahwa minyak habatus dapat meningkatkan kualitas sperma yang menunjang struktur jaringan organ testis yang lebih baik jadi itu sangat baik banget karena udah ada penelitiannya juga dan ternyata itu udah dijamin oleh pihak university of malaysia juga kalau minum habatus itu bisa meningkatkan kesuburan pada sperma Manfaat yang kesepuluh adalah Menjaga sistem syaraf di Sistem reproduksi Untuk di sistem reproduksi sendiri kan Biasanya emang banyak banget saraf Dan pembuluh darah dan Habatus sauda ini dia mengandung Kalium dan zat besi tadi Yang diketahui mampu menjaga Keseimbangan hormon Dan juga menjaga keseimbangan Sistem saraf Sehingga syaraf menjadi sehat Dan dapat berfungsi secara normal agar pria dapat melakukan ereksi dengan sempurna dan memudahkan proses terjadinya kehamilan lanjut ke manfaat yang ke 11 yaitu mencegah ovulasi palsu nah kalau misalnya kita konsumsi habatus ini tuh penting banget agar ovulasi kita itu menjadi secara sempurna sehingga kandungan dari antioksidan yang ada di habatus ini juga penting untuk menjaga agar kualitas sel telur tetap baik dan tidak mengalami gangguan dan manfaat yang ke-12 adalah haba sauda ini tuh bisa digunakan untuk program kehamilan karena beberapa kandungan dari nutrisi yang dimiliki oleh haba sauda ini sangat baik banget untuk kesuburan pria dan wanita Nah, selain menjaga kesuburan organ reproduksi, habatus saudah juga dikonsumsi sebagai suplemen pendukung program kehamilan yang dilakukan oleh pasangan suami istri. Karena itu tadi, manfaatnya itu bisa untuk meningkatkan kesuburan pria maupun wanita, bisa memperbaiki motilitas pergerakan dari sperma itu sendiri terus memperbaiki kualitas dari sel telur itu sendiri. Dan itulah manfaat dari habatus untuk program kehamilan dan buat kalian yang udah nyobain semua herbal di channel aku aku ngumpulin semua produk ataupun obat-obatan kandungan apapun yang bisa digunain untuk program kehamilan. Jadi kalau misalnya kalian butuh banget informasi, yuk subscribe channel YouTube ini dan jangan lupa juga klik tombol lonceng di sampingnya supaya kalian tahu kapan aku upload video terbaru sehingga kita bisa sharing untuk melakukan program kehamilan. Kalau kalian punya pertanyaan silahkan komen di bawah, kalau aku sempat aku bakal balas-balasin pertanyaan kalian. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye!